Mergobong naararos silsilah katus kok internet kok buku muni pada lonton pepatah mantah alamagila wong belajar guru di Indonesia karena di luar ilmu itu ada akhwal kita niati yang tak cukup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 wajib mereka punya akwal, punya tradisi. Nau nawang akal ngundang anak enekah teko ngulon bula balik ngaget no bocak anak ewang abangan kabai youteko tuh genipulo ngapun tuh regusin. Mungkin akat jam songo, kau sakit? Nah mungkin batu dan butang. Terus jangan rawuh sing akad mawon kucang cangkem mesti ya aku terus terus terus Gue strang-terang yang gue pergi gue ulo tekois ono son sistem artisik artis gue tekong. Gue semacam-macam, atau emos. Kalo musofaroh biastau firlo. Kalo kuloyet sara roh, ma kampung roh pengairan, mas udah sara nak ke khusyuk, anu gurih salah. Musofaroh sedeng ronye, ono wong fungsur tekong yang resepsi. Lanang widok kumpul pada keluarga Kia, ya ibu ridani ini zaman ini seruusak acara goni Kia lanang widok kumpul tok senrokotok tok ridani ini sering kalau tergerbak ibu ridani subhanallah ibu ridani kok nrokok sampai akhirnya mau Kia ini tuh betas tergerogos berarti kalau gomblok gomblok tenan. Dia yang terkena acara bareng kecewa kok kira itu lagi lanang widok kumpul senrokotok. Bah Mbah ridani subhanallah Wiritani kok nrokok. Mumpuin rokok, oh, nah, caranya nabi ngomongin berita, nrokok zaman rusak, zaman wiridan itu sultan, wah, alhamdulillah, wiridan rokok zaman rusak, rokok sengketa, timbul wiridan sedulang nonabi, Nabi ke yatus, so sultan, wah, wah, alhamdulillah, ada timbang, naik ekstrim, mana Wiridan itu biru, ayo ngomong ekstrim, nak wiridan, biar atau rata Tapi terlalu saya dari aku kuno, proses. tahun ini maka <laughs> sedurungnya itu adalah menengah orang-orang itu adalah menengah intinya KPU butuh proses jadi KPU butuh butuh untuk proses mereka itu ahwal. dia mereka itu ahwal. akhwal jadi hukum itu adalah wajib, tapi ono tradisi ahwal. Ahwal yang dilakukan di nabi ku, wong orang yang rasaman nabi itu yang dikakai dikakai dua di servis sampai jadi kesenjangan Iya, gua wong sing elek jika nabi terus, sing ape aja. Sampai sahabat tamso udah protes, ini dah adil. Akhirnya nabi memberi penjelasan. Imaanmu gue sebener biasa heroik, biasa kayak yes rosuanya kayak itu yang tetap aja. Nak wong abangan senengnya juga lagi seneng dia. Yes, kutumu jadinya aku ngekayu, Ata fuhum alal Islam dan kirim nawa. Islam akhirnya Allah istilah wal mu'allafati allah fatih, sing siati hati. Jadi wong lah, itu, ya ikut jening akhwal. Enggak ikut jening akhwal, kita punya akhwal di luar hukum nak himung. itu kita punya, lana nuruti ngaji, tenggene media masa, utawi tentang internet, utawi tentang media sosial. yo ngeri, Indonesia sudah tohut Indonesia sudah penuh dengan maksiat sehingga harus kita hancurkan orang yang maksiat itu juga orang yang sujud zaman akhir tuh orang berstatus ganda membunuh orang sujud tuh boleh ndak nabi itu disuruh merangi orang khutayyiz itu Allah ilai laww an Nuh Muhammadar wa iqamisolat wa i'taisa sekarang orang-orang sing biasa dendutan itu sujud tu orang sujud sing biasa riba rentenir jombeng sujud jualan kiai csr itu tidak ada kode di masjid Proposalnya yuk buk yuk ya komecit kupon kupon orang yang sama sing maksiat ya wongiku sing tuat jawang ya. lana aku pengin ngukumi wong iku oleh di ini berarti pengen ngolah ngomati ini wong su tapi kena darani wong iku wong ape yuk ini wong sering maksiat atau ragu loh radaraniku wajib lah oboh darani barang Mulai kurang kok ikus, wong ikut terus sampean toh kata orang wong ikut jeningnya rugi, nong kurang takut ikus jeningnya rugi. Saya wong ape saya le, oh wong ora aku darahnya nih wong ape tau, wong. Mau Allah wong aku, nanya lo de, ne uji nengi, laku lo ikut jeningnya rugi. tapi orang-orang sekarang karena ngajinya tambah guru memaksakan tau status orang itu soleh atau tidak. So, layak di apa enggak, dia itu memaksakan takaluf, Kenapa? Itu rawolan yang agak kota kok takal, yaitu sing saya dari guru-guru saya, saya ambil. Jadi yes. guru-guru gada sana, saking bapak guru, Nur salim, bapak guru, lalu tuh bang kerakat sini beranur sam-samin bapak. Di mm -hmm. kurien ngaji kalian buyut saking ibu guru ngaji kalian isi begi. Ya terus satu-satu sing antus sallallahu Rosululloh Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zaman itu ngerti ono tradisi guru-niku penentu.